untuk jadwal acara dengan segala perubahannya apakah sudah bisa disahkan sudah bisa. Ya, betul -betul sudah disahkan penutupnya pengesahan tata pertep tata pertep yang sudah dibaca oleh Bapak Ibu apakah bisa disahkan Kemudian tadi adalah pengesahan jadwal acara provinsi dan data terkait provinsi. Berikutnya ada laporan laporan jawaban terus. Maafkan pada bapak terduga Putra Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ber syukur lah dan allahu Yang saya hormati segenap pengurus penyakit kabupaten muda yang kami hormati juga sebagai dewan pakar dan penghasilnya PDRI cabang Bogor. Yang kami hormati pula segenap pengurus PDRI cabang Bogor masa bhakti 2021 dan tak lupa yang kami banggakan adalah segenap pengurus ranting dan perwakilan anggota yang tercatat dalam wabah serta konferensi cabang BGUI masa nanti tahun 2022 yang pertama kali mari kita panggilkan suku keadaan Tuhan yang menguasai dan atas ikmat rahmat, rahmat dan ayahnya sehingga pada kesempatan yang ini kita bisa melaksanakan agenda kegiatan organisasi, yaitu melakukan konferensi, PGRI yang sedang dicontohkan, dan merupakan akhir kegiatan dari kepengurusan masa banding. Karena apa? Di dalamnya ada salah satu kegiatan reorganisasi. terhadap program kerja itu sekilas. Kemudian yang perlu ditindak tadi juga kami berikan catatan tadi yaitu tentang pengembangan organisasi karena apa kemarin di akhir di penutup ini non sewu ada keinginan untuk membentuk ranting dari IDGA. nah sampai tadi malam saya juga dibel. Jadi ini saya sampaikan besarnya kalau kesannya jadi semuanya jadi Ketua pegawai mau pergi pergi lain jadi bayar di sana-sana. Selamat malam B, enggak, mau main lagi loh kalimatnya. B, saya tuh di pegiri dianggap enggak, loh, saya kaget, kok enggak dianggap? Registrasi enggak, registrasi, siapa tuh Kemudian bayar di enggak, belum. Nah siapannya itu. nah, aku dingin kok dengan jawaban itu saya punya punya tempat, oke. Okay. Gimana yang dikendaki? Nih pegi, lo ngekendarin aku dijak. Lo ngekendarin harusnya aku ya dijalur ukuran Jombayer, ya. ini gini oleh. Lokak siap, lokak duranya menjadi ini oleh. Nih, ikon lokal percaya deh aku gak gak di Lokno. Wah aku lagi memikir sih Pak, tiap lo tak beri pun seuh. Ini disemen ya. Oh, diangkat-angkat, maka akhirnya saja dengan sendirian takut nerentah salah, tapi memuaskan yang jelas. Maka jawabnya begini. Jawabnya apa? Begini Bu, sebenarnya saya mohon maaf karena ini adalah di penghujung masa bagi saya dan nanti di akhir masa bagi itu ada namanya pemilihan, pemilihan pengurus lah ini jenengan tak saya itu om um, jadi dengan itu dengan saya dekat dan teman-teman guru-guru TK deka itu dekat dengan saya bu, waktu khawatir, khawatir gembira aku wan itu, ini ayo bu, besok saja pengurus baru yang terbentuk bentuk latar tinggi resmi subuh berlatar bentukannya dan terjadwalkan, tuh ya, dan jenengan dengan mereka yang membayar iuran ya. Saya kata begitu Janganlah bayar apa-apa di nah, ditegaskan tadi nah, pagi masih seperti itu Pak Lah wajibannya apa? Dan aku guru TK untuk tegaklah bayar Mah. Nah saya jelaskan Kalau mau menjadi anggota ada kewajiban yang namanya keliuran anggota Anggota PG Nah kalau mau mendapatkan adalah santunan dana sejahtera juga harus masuk menjadi anggota dst kalau ingin mendapatkan santunan kesejahteraan dari kabupaten juga harus masuk pada kita menutupi anggota yang punya kewajiban yang sama seperti keanggotaan sampai saya jelaskan berapa iurannya akhirnya dia bisa menerima dengan catatan tadi kok apa apa pegawai rtingri saya legal nanti dibentuk setelah kepemurusan PGI Sabang baru terbentuk resmi di programnya juga rencanakan barangkali itu nanti pengurus baru ingin mengubah silakan. ini hanya rancangan program pengurus lama pasabati 11 merencanakan di tahun 2021 kalau tadi Pak Ketua PD Kampung Gagasan itu dengan naskah 2021 dan gagri. Dan kali rapat pengurus untuk program kerja di tahun 2021 yang pengurusannya. Kemudian pribun Nanti saya harapkan ya saya berharap program laporan pelaksanaan program kerja dan keuangan kami bisa diterima, sebab kemarin sudah pra konferensi cabang, semua mengiakan. tetapi jenisnya juga punya hak yang tidak bisa ditolak dalam konferenca. menolak juga diperbolehkan tapi dengan segala konsekuensi yang harus ditanggung bersama begitu bahwa dan Ibu yang bisa kami sampaikan barangkali ada kurang lebihnya saya mohon maaf sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Anggota Pekirin Jawa Pekirin Yang telah mendukung kegiatan Yang kami lakukan Pada keputusan 21 Masa tadi 21 Dan kami ucapkan terima kasih Kepada segenap pengurus Kabupaten yang telah membimbing Dan memberi arahan Sehingga sampai hari ini Pelaksanaan Korpercat bisa berjalan Seperti ini Kenapa? Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan PGRI selama ini Karena sekali lagi kami sampaikan PGRI adalah organisasi independen Tapi di dalam pelaksanaan kegiatannya tidak pernah bisa independen Masih memerlukan organisasi lainnya Masih membutuhkan dukungan dari pemerintah, dari masyarakat dan sebagainya Sehingga... Pada kesempatan ini kami segenap pengurus Masabati 21 mengucapkan terima kasih atas bantuan baik tenaga maupun pemikiran dan dana yang diberikan kepada pikiran kiranya itu yang disampaikan. akhirnya Umarito Wali Naya, Wali Wali Naya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waktu tadi kebalikan kepada tiga, sampaikan kepada pengurus Masabati 21 tadi bahwa PGRI selain sebagai organisasi yang independen maka organisasi PGRI adalah organisasi yang bersifat kolektif-kolegial artinya bahwa semua kegiatan organisasi itu memang tidak harus uh, semata-mata ditangani oleh satu atau dua orang tapi secara bersama-sama kemudian bapak ibu sekalian setelah Makanya Kongres Nasional ke-22 yang dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 7 Juli 2019 yang dilaksanakan Kedugur -Kedugur di Taman Jakarta maka dihasilkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PGRI hasil Kongres 22 Oleh sebab itu, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kebetulan masing-masing ketua -masing ranting hadir setelah masa berkita ke berakhir, Kemudian dimulainya si kegiatan keuangan dan lain sebagainya, namun juga hal-hal yang mendasar. Apa hal-hal yang mendasar itu, bapak ibu sekalian? Yang pertama terkait dengan sebutan, bapak ibu sekalian. Jadi untuk sebutan, pengurus Provinsi PDI Jawa Tengah. Ini nanti terkait dengan kop surat. Jadi nanti biar tas dari Kabupaten Maka yang benar adalah pengurus. Kabupaten PGRI Blora, sedangkan di tingkat cabang, maka nanti namanya adalah pengurus cabang PGRI. lot wow. Ada semua Dari lantai 1781 dan dapat. Ada, satu. Dapat itu ada satu dan 1000. Kemudian babak 15700, ada satu kemudian 100. 100. 100. 100. itu ada satu kemudian kita 100. untuk 100. 100. ini 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. dari 100. 100. 100. 100 mendapatkan sembilan kemudian ibu ini dari S satu bapak Bramsudianto satu bapak Agus mendapatkan satu kemudian ibu Sustiana dari Ratri Taat satu ibu Siswutun Siswarsari S N B satu Bapak Wahsiman SPT, Bapak Sugardjo SPT, Pak Iin. S.P.D. 3. tiga ibu Suci Pujiosari SPT dan empat ibu Rista Kurniawati Wakil Sugantoro, Ketua Rahsina, Wakil Pintasan rusak rusak kosong dan kosong klasima wakil kosong ketua wasima SPN wakil untuk suaranya ketua Pertua Pergur Wakil Rasimah di sesuatu Baik pada saat ini, dengan semua memberi saya untuk menjadikan ketua cabang kecamatan Baturjal untuk PPLN. untuk itu, ini dari dengan semua kami tidak bisa berbuat apa-apa, apabila tidak ada dukungan dari kami. selesai, sebelum saya cukup saya seluruh acara maaf yang sebesar-besarnya jika ada beberapa hal yang kurang berkenan di hati semua. Kembali kami menyapa. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.